kalau oh, misalnya gitu kan tinggal di umumkan sama orang kemudian begini ya <truk> <truk> jadi ini jadi dokter-dokter ceritanya nih <truk> <truk> <Yeah. Ini. truk> kita mau cek prinsip lebih dulu bos, Jadi ini guys Terapi yang kedua terapi mata Terus cek asam urat, kolesterol Dan terhubung cek Terus Terus Terus yang dari datang Terus yang dari datang Lagian kerentanan nya gini nih juga. antara yang yakin kalau jadi. Udah kan, nggak ada lagi kan? Oh, Oh ya, bagaimana itu cepat? Itu untuk kolesterol juga ya? Apa tuh kan? Yang... Ya, itu buat, buat kolesterol juga dan untuk hipertensi cukup sebuah kolesterol juga Masa lebih sedikit, cek pas nah. ada yang pihantung ya, Mbak menjadi... <tuk> Sini <tuk> siapa? kontrol juga karena kemarin asam ya. Ada bang, bangunan, kayaknya di kolesterol benar. Kalau asam urat bukan kesemutan juga. Kalau asam urat di kaki aja, enggak kesemutan. Kalau asam urat, karena kalau asam urat itu kan sendi. Asam urat itu sendi, bukan apa, ee, bukan di pembuluh darah. Asam urat ini. Kalau kolesterol yang kalau kolesterol bukan pembuluh darah. Iya, ke kemas ke masjid, ke itu masjid, ke yeah. belum pernah masuk asrama tadi." Belum pernah masuk <hwoman> asrama tadi. Belum. Iya.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 Terus Napa nih? James. Dapatnya Janser. Wah, lagi apa itu? Wah, wow, itu banyak cerita Kalau Gold chain dan banyak. Coba ya. Itu dan itu juga. Apa itu kabar itu? saya itu ya namanya bicara lagi apa gitu kayak gaya-gaya juga. Kalau burung kemana? pusut kalau itu ceritanya pusut kan aduh pusut lah udah benangnya benang jahit pusut itu kan aduh kalau benang nilon benang nilon agak penting, kan? Ini benang jahit pusut tuh ini kan Toko kiki oh. oh. ya, di Jakarta nggak? Iya. Di sini tanggal situ ada yang aneh, rutin, ya. udah sehat. Kan? Ada kemarin, kemarin ada. Itu satu minggu pertama pul tiga kali, tiga kali udah tangkap jawab. Yang satu tremor, yang satu struden. Ada itu murid apa? Belumnya tangan. Belumnya tangan. Belumnya tangan. Pengaruhnya biasanya apa? Sikis dan pikiran. Tremor <tuk> itu pikiran, bubar mental. Tapi, memang ada efek kejut di otot, terang. mungkin karena udah bertahun-tahun jadi efek ototnya itu jadi semakin. Psikisnya iya, badannya iya. Tapi kemarin badannya udah benar, lambungnya udah benar. Udah alhamdulillah. Cuman itu aja, si hmm. pikiran. Karena kalau pikiran itu kan eh, lingkungan, lingkungannya, oh. terhadap keluarga itu yang hmm. menjadi, iya, memang termaju itu kan ada, memang terutama polisi kena tremor. Ah, apa? betul. Karena, terima itu. Warneng, jero ka, Bungu berarti aneh ada pilihannya, Bapak. Buku, apa itu? Susah ya? Susahnya? Oh, siapa? Ah, si macam apa? tinggi sih sebenarnya. usia berapa tahun? empat puluh ya. itu udah masuk tinggi. biasanya memang kan itu sudah maksimal. kalau apa, di di dikurangkan kalau laki laki mah paling tinggi itu tujuh. hah. untuk laki di usia 40 sampai lima puluh ini 8,2, berarti emang iya punya asam urat begitu gak bisa dikongin hmm. <laughs> gak bisa dikongin gak bisa dikongin terus apa yang apa itu dulu ya? yang hipertensi hipertensi dia punya asam juga sama oh okay. dia tuh tiga detoksnya pertama buat gula darah hipertensi, kolesterol, asam urat makanya saya bilang itu masalah umum, makanya dikasih terang sih tuh apa itu? verbalnya, ah itu kan ada kayak hipertensi daripada hipertensi, oh maksudnya perangannya, oh, iya. samuak kontrol, kalau kontennya saya tidak Oh, ah. khusus, oh kalau di konten apa? ada kan, yang di konten apa? mah beli obat dia baca, yeah. jadi kasih tabel lagi lagi, tidak. Contas okay. orang uh, main -main. nah itu udah agak kebadan itu udah beda Itu makanan apa sih Udari kalau samurai? Bisa sini nggak boleh Kacang Jangan, aja <aku> ya. <susur> <susur> <Kepala, apa, Cik? susur> Tapi kalau samurat kak itu? Ya? Oh, nah itu kolesterol. Oh, ya, jelas ya? ya. kalau gitu. Itu apa apa kolesterol. Kalau sesemutan, keram itu enggak. Caka-caka, <tuk> ngadu <tangan> Itu sih Itu udah cuma dua Seharusnya Bersayang ini Mas Mena Kalau berapa lah, gak boleh berapa Itu kolesterol Kolesterol Kurang tidur Kalau kurang tidur, udah dari awal Dari pas depan, bahkan kurang tidur kurang tidur, iya Tapi kalau Apa? Keluhan, kebas, keram, kesemutan itu fix cholesterol kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, Oke, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, Tensi kelas, kelas, Berapa? Nah, Nggak, dulu tensi berapa? Ya, tensi terapi, dulu, enggak, kelas, kelas, Tensi tadi berapa? kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, selesai bakar, arti di gula mata, habis gula mata, dikali bakar, gula mata, nanti lihat hasilnya kaya cukup enggak? kan hmm. kalau ini saya kan ada nada alat nih. ya mana hmm. ya di tanya ya mau ada pemirsa yang aman sebentar, kemana telfon orang kita terapi bakar ini Kalau yang sakit saya dibilang sini nih. Iya, <tulian> ah? <tulian> tapi nggak apa-apa. Saya kita lihat ini. Ini kan baru baru cek hari ini. Tulis tanggal, ya kan. Nah Rutin itu dan herbal itu. Eh, Saksi saya pondokan saya, saya boleh dua kali pagi malam, pagi malam, malam malam. Tujuh belas puluh hari tuh. itu. Dua belas puluh hari habis itu coba. Nanti, satu minggu berdepan, satu minggu dari sekarang berarti sekitar tanggal tiga belasan, ya? Ya. enam belasan, kan? Tiga belasan. Hmm. Itu udah kemenangan konsumsi dari paling ya? Kan? Hmm. Nah, itu nanti kita cek di tanggal sepuluh tanggal sebelas, ya? Dan yang tahu, asam uratnya itu turun nggak? Kalau nggak turun pakai itu, kita kasih herbal khusus buat asam murah. Hmm. Tapi sekarang nggak ada sakit, kan? Oh, karena baru siap makan kacang. Hai. <laughs> <laughs> juga lu ya, oh, sini ada. itu. <tuh> Di Indonesia, kalau yang paling penting itu bisa semua. Makanya, saya paling dominan yang mana nih, kalau yang setelah itu yang diturunkan. Buat gua, ya, gampang menunggu, bakar-bakar. Saya bilang, "Tidak, tidak, sahabat, itu tidak." kau nggak ini kan, aku ini kan, aku ini All okay. <laughs> <laughs> saya hey. I'm out. I'm out. de <laughs> que ya yeah. Asep, iya. Udah punya penyakit itu, tapi akan mau ini menahan di daerah. Tapi saya juga yang terasa herbal patent dan tengah dalam satu minggu rotok kasih herbal khusus. Kadang dia kalau malam nggak ngemil nyari-nyari, saya kasihan. Bisa ya, oh. oh. itu Coba, aja Enggak, buah naga buah naga apa buah naga buah naga enak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, <tik> <tik> <tik> tapi emang akhir-akhir emang tidak bisa makan makanan yang begitu. Dia ya waktu pas kontrolnya naik tuh tiga hari kan makannya saya benih nggak boleh pakai minyak minyak sembuh udah terlalu ya jadi saya nggak sakit nggak sakit tapi kan ngomong terus ya. Diintah, tapi akademi mau bener, aus kitanya yang mau bener bener, udah di dulu gitu kan, 3 hari sih. enggak gimana, mau, mau, mau, mau, mau, mau, Kalau udah sakit udah terasa baru iya. Oke, mau, mau, mau, mau, mau, ada mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, cinta memang cinta aku aja kayak oh. cinta mulai halu oh kata ada adik saya punya mertua namanya orang manggilnya Umi jidang -jidang. Dan Umi ini orang sudah cerebon jadi lah bangsa itu ada ada ini kak Yaya di sampingnya makhluk putih kenapa makhluk putih saya bilang gitu kan Umi bilang Umi bilang itu leluhurnya Bang Saleh kak Yaya Dan saya bilang oh iya kan saya bilang. pantes dalam hati saya gini kan kalau saya kadang saya kadang, kadang suka ngeliat ada anak aneh gitu ya ada, ada di rumah gitu kadang suka harus-harus kadang kan bentuknya aneh gitu ya Dutupnya kan, aneh, jangan-jangan salah lihat apa gimana, gitu. Nah, tapi kalau ada suami saya itu enggak ada. <gifat> ya, <Yaitu>, saya alami juga <tuk> gitu, di rumah, begitu. Ya, apa? kayak begitu, di rumah. Kayak gitu, kemas mana Setelah masuk uh, rumah, hmm. terus berapa ini. Jadi, ya, gitu. dia enggak ada ini. Enggak, enggak Enggak, enggak. enggak gitu. Hmm. Tapi so, kalau ada suami saya itu ada di <tuk> mana terakhir nama saya Jin aja takut aman dia dalam arti aja tang dia bilang ada jangan bawa bawa Jin coba ini aku bilang Jin aja takut aman dia lagi pada ngomong bawa, -bawa Jin terus ciri kakek kana dong kana hmm. loh masa tapi jangan menus saya tuh kadang kalau nggak bisa cium, mijitin -mijit kasih dia terus enggak ada punya apa apa nih, gua mau bangun rumah di surga, enggak apa-apa <laughs> <tik> ya harusnya ini di videoin mungkin itu dia kenapa tuh bang itu kaki sembilan supaya kenapa kadang nggak beredaran nah -nah. Oh, Pak, Pak, Pak, itu kenapa ya, eh, uh, ada yang cerita sama saya, Kakinya kebakar, kok oh, bisa, ya. bukan, bukan terlalu pipis kulitnya, oh, bukan takutnya dia, bebas. dia, dia nyepinya, dia nyepinya, oh doanya. Baik, kalau misalnya yang di bakar Emang ditanya tuh nah. diniar. Kalau dia ada lewat dia betus kita sebentar. Gak bisa lama gitu ya? Oh, iya. Menyimpan dirimu, selalu mengukur Saya kalau teringat pengobatan-pengobatan ini teringat anggota ah, peta namanya Bang Patono karena <tongan> <tongan> <tongan> dia itu kelenjar tetangg ini sudah di dalam perutnya ya kelenjar tetangg itu Jadi sudah terlambat kita misalnya pun kita ketemu iya. mungkin sudah terlambat duluan. Oh. Saya kesel banget sama Pak Mujiin dulu. Dia kalau saya bikinin TikToknya, hmm. saya kan baru kebenar TikTok taya. saya. Saya bikin tikTok yang baru. Nah, saya cuman iniin wajah dia doang, bukan nah, wajah-wajah dia doang. Terjadi sih, dia nunggu wajah saya. Hmm. Tapi yang, yang, like, yang, yang melihat langsung, Pak Prigo, sering seribu kalau yang lain nggak kan hmm. tapi bawa jadi dia ya, udah seribu ke atas. nimbulin mah betul betul. <laughs> <Tapi> yang yang misal gitu. baru tiga hari dua ratus lima puluh lima tapi ya. orang oh, kan kalau kalau tiktok kan paling sepuluh ribu aja dua puluh seratus. nah ini baru saya naikkan tadi. Hmm. 1500 saja nuriat. Siapa? Iya. Saya. Maka dia inilah aku dijual dalam hati saya. Waduh. Bekam. Bekam sama terapi bakar bagus mana? Sama aja. Iya. Tapi bisa nggak nuri bekam? Mudah buka angka. Jangan jadi nanya kalau misalnya nanti kita ya, Bisa. oh berapa nomor langsung delapan, sembilan, Selamat siapa namanya? susah cewek apalagi nenek nenek mama mama ngomunya sama perempuan mana mau sama laki laki iya ya rakyat laku <tuk> lakukan perempuan lakukan perempuan rasanya udah tinggal <tuk> Saya ingin, tahu, ya. minyak, amat, ya. Berarti, itu nyari tolong siapa buat buat minyak sama ini. Maksudnya kolesterol itu selalu juga asam urat sebelum asam urat pasti kolesterol dulu Bunda. Oh itu. Iya <gulauan> diabetes itu pasti kolesterol dulu. Karena masalah utama itu di kolesterol. Ah. Oh punya hipertensi pasti kolesterol nggak enak. Umum itu bicara. umum, tapi kalau memang dia nguri hipertensi, kolesterol normal, ini normal, berarti dia temperamen ada masalah di pikirannya. Oh, oh itu soalnya saya <laughs> dulu waktu jadi buat JTN nih, tahun yang lalu aku awalnya mau <laughs> <aku, aku laughs> tanya, kok tahu kenal saya malih? Salah letak tulis kan aja di sana loh sekarang udah tensinya udah hmm, berkurang jauh. Oh, setengah lah, tinggal jauh kan? soalnya masih kalau kadang-kadang silap masih aneh juga ngomong. <laughs> Tiba-tiba kabur dari rumah, saya kira dia bakal kabur seharian atau berapa, cuma sejam puluhan. <laughs> udah baik dia sekarang. <laughs> Bapak saya yang berenak, tapi tertawa tertawa terus cerita itu. Cerita ya ke teman dayan, ya. saya pari, ini ceritanya kita teman-temannya menantul saya nih. Saya kan panik, jadi akhirnya sih baca-baca ada di depan atau ya, mana nih orang soalnya kata paruh dulu orang-orang bilang dulu kok biar terjung, nanti kan berbeda lagi. Terus <tulah>, kamu yang juga bilang itu. Kalau saling merah, jangan berhati-hati surgi, ya, cowok belakang. Karena kalau berada apa-apa gitu, ya, lagi, modelnya. Tidak, masak bodo aja gitu ya. Uh Tidak, -huh. orangnya begitu. Hmm. Hmm, kayak saya jaga. Lah, oh. tiba-tiba udah menghilang, kan. Saya nyari, udah ada, kan. Bapak, lho lah, saya telefon bapak saya, kan. Bapak saya udah bilang. Hah? Ya, Tidak, istifat, loh. Sabar, gitu, maja. Jangan, buka, tunya, mbak, mami, tepil, mong, mong, mong, mong, mong, Nanti mandi-mandi. Nanti mandi. Mandi. Bau hmm. Hmm, bau. mandi. Man. saya, bapak saya pandai di Medan kan. Bah. Saya nyari-nyari, hari saya dia di handphone, kan? 11 ya? tuju tujuh, banyak papa. habis itu selang sejam, lebih, lebih, Dia lebih, lebih, Udah di lebih, lebih, lebih, sini lebih, Enggak, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, habis itu lebih, lebih, ketawa dia. Itu lebih, jadi yang bisa Ringan, kan? Ringan. Ringan. ringan, ringan, Bisa seribu, namun, ah, Sini ini. Nih, boleh, enggak? udah lama di Ah, nih, sana, Saya mau jadi TNI, mau jadi polisi, kayak gini ya, tanpa. Tuh, nah. juga. Aku Mas, kamu, ini, kan? Kan, kakak gua keluar pulang Tahun badan juga iya, enggak Mereka. boleh, udah mandi cepat, udah mandi, tas, biar apa, apa, siapa, siapa, siapa, siapa, siapa, siapa, siapa, siapa, cewek, cowok. cewek. Yes. cewek Empat tahun tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, Nah, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, lagi tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, Jangan tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu, Kemudian, aku yang juga kuat di chemistry. Oh, si orang nggak aman, Udah aman, aman, aman, <laughs> <laughs> Mas, ke dalam kuat Mas, Bagaimana, kalau menanyakan itu enggak yang lagi main bola, tapi kuat. Amal iya, perempuan gede banget, berat banget nanti ya. Sejak suruh turun, satu, eh, kalau lu gitu, lu deh, sumpah, lu luka dana, tapi ya, putih, agak nakal sama kayak anaknya. Benar, nanya saya bapaknya ya? Hmm. tiba-tiba saya keluar sama kakak lu lucu kenapa? bapak? kaki sanggup gue Oke benar. iya itu kenapa? Uh Situ lepaskan, oh, buat ya. kan? Maju dikenal, naik lagi. Masih, belum sama-sama buat keluar aman. San Ya kan. satu kali satu kali yang anak bisa ada tulisan. tiga sendiri? Iya. Sistem tidur. Iya. Nah, yang yang berat itu yang, berat, yang, berat, ya. yang berat, ya. Kok, ya. itu. itu. tidak kali. Ini menunjukkan, apakah kita tahu begitu satu kali satu hari? Iya, kalau itu, kalau yang nggak sedikit, kapir. Ya. Istrinya hari itu, Pak, disifat. Yes, si ini sih harusnya lagi di kayaknya kayak lewat tempat kecamatan dari masjid, kayaknya di kota Pak? E' un minuto po' 20 Sì Amen. <laughs> Kita salam. Hai. ada mandi mandi, mandi Mandinya sebentar sekali sedang jago ya nyu, eh wahawan uci, eh, yeah. <noise> yeah. Maku that.. Baik bisnis! Sampai tidak telah terjadi Sampai pener �ειαan yang masa んな <tang rahasia> <tang rahasia> sudah di <tuk> mm -hmm. nanti di sini mata-matanya merah merah udah oke Aku berdehem. Saudara. Ini dosa. ilam nah, boleh nanti kemudian masih boleh lagi Silak Silakan Silakan Ramona Lihat kalau dulu itu wajib sama ya yeah. oh, full banyak full, yeah. <laughs> <sarap temuk>, itu, itu <laughs> karena lewat, <laughs> semua sarap apa <laughs> lagi udah Aman, aman, berkecil di Cek kayaknya, untuk apa? Ceritaku, ditarik, murah kemarin Badi, Udah, udah, kemarin enggak ada pergi kok. Kalau ada pergi pasti masih Enggak ada yang gak kayak Eh, tomat, tomat itu kulit ya? Sekarang, aman ah, iya? Eh, kenapa itu? Ya, memang hanya itu. Kayak apa? Jadi rasanya berat di sini <tindu> iya. ya? Iya, itu aja kayak berkurang banget Oh. Oh, ini dulu gini doang Itu awal-awal ya Masih berat kepalanya Udah, udah enggak Enggak Yang anggap panjang sih tarik Iya, apa lagi Kok masih ada? Satu lagi ya Dini Itu apa ya Pak? Kok bener turun lagi hmm. Nah, kok udah Saya tidak turun mau, oh, Kaki rapat, kan? sih bukan? Coba, kata ya, tahan sih tahan, ah. jari tahan. Jangan tahan. Nah, tetap. Ternah, Dan. <laughs> Saya <Kelasa, laughs> <Kelasa, laughs> Nanti Nilai. Aman, Ya, Oh, benar. Benar. Aman. Oh, benar. Nah, oh, benar, Pak Cikgu, dan. Rasakan sensasinya sampai ke pinggul. Jangan ditanya dulu. Masih capek. <tun> <Tidak>. Pasir saya, Pak <tun> ditarik. Jangan ditanya dulu. Masih capek. Di situ lapasnya sekolah, nggak boleh nggak, nggak boleh nggak, nggak boleh nggak, nggak itu? nggak, lagi boleh nggak, nggak boleh nggak, nggak Baguslah, sudah tangan pinggang, sudah itu di bawahnya, sudah terlalu sakit, urat urat-urat Atas ini, bosan, berurus, jadi nggak dibilang, ha? hah, berat banget, oh, pindah menit sebelah lagi, kurang puas siang sama istilah, tapi kemudian tidak begitu, enggak dong, kayaknya ya. Yeah ini nggak buat lainnya. belakang ini mah Cuma malas-malas Jangan yang siapa? Oh, mau nyamuk, begini, Mereka. Mereka. Mereka. Ya. Saya pengen tapi ada yang bisa enak, enak, enak, saya sampai gak tergabung tinggal ya, masih Makanya saya cek lagi tadi, oh, pasal itu hubungannya sama-sama murah juga Itu untuk berlaksasih tubuh Nah sekarang cek, ya, kita beli kensi Ntar dulu lagi <laughs> Lai dia masih belum Masculnya masih ngomong Lagi merasakan dulu nikmatnya Masculnya lagi Itu setiap minggu orang bunyi itu Memang saya nggak ada semua Tidak semua saya hidupin gitu. Bisa hmm. saya melihat pasien Saya pasien pertama Lihat dulu kan Eh, ah, kos mempatnya saya ditemukan, sampai di capek Sampai di capek? sampai di saya enggak. Ini lama sekali makanan kita datang, iya. Hmm. Di eh siang, satu ratus empat ratus. Andre Padre, dari Nadia dulu. Di itu kan lalatian dari gini ya? Ah? Hmm bininya bertawi lo, oh. tidak sih bininya ulang tahun, yeah. sama, sama suami saya di acaranya sore, dia nggak izin, dia abal-abal, dia ditahan di jaket juga dia di, abisnya, abis itu kan dia di barang barang lagi, dia nggak mau. <laughs> Dari satu empat puluh, satu empat puluh satu satu empat puluh ya naik ya? Wah, <tuh, tuh, tuh>, oh, Erol Main Pegang Kita cek oksigen sama dekat jantung Tentu banget, sekolahnya hmm. ini uratnya putus semua kali ya Pikirnya begitu, kok satu ke... Gila Congkot si Anera sama yang ini, kan? Turun, kan? 33 33 33 ya.. 33 ini 33 33 33 33 kurang 33 33 33 33 ya, 33 33 oh, enggak, enggak 33 33 33 33 Sabar ya, sabar Itu khusus khusus apa khusus? Hmm. Selesai sudah.